Selamat Assalamualaikum Selamat Dames sejahtera. Budaya kembali di video Nah kali ini saya mampir kembali ke kios Bagwai rasa Daniel dan saya akan coba uh, merasakan uh, bahan-bahan rasa Daniel dari dius ya, kira rasanya seperti apa rasa aroma mirip nah dengan uh, rohok pabrian aslinya apapun persen. oke sobat lindinger alaman saya mencoba tembakau pabrikan rasa daniel dari kios bakwan. Jika sahabat mendengar saya akan coba buka tembakau nya rasa daniel ya dari kios bakwan. Saya akan tester coba rasa uh, tembakau pabrikan rasa daniel ya seperti ini penampangnya seperti ini kan semuanya hitam ya, coklat hitam hitam misalkan linting dulu atau batang dan coba e, merasakan Alat yang roller yang praktis ya, karena dia kecil, Jadi, mudah dibawa kemana-mana. Alat yang roller seperti ini. Retika Motifnya mirip dengan uh, Papil aslinya Jadinya mirip dengan tokoh Fabrian oh, aslinya Saya akan domba Bakar kok oh ya Dalam-dalam asapnya Sekarang tinggal jadi, dengan saya akan coba bakar ya, eee, bago rasa daniel. Sekarang sudah jadi saya akan bakar, saya akan cicipi rasa dan aroma dari bakau eee, rasa. Danit. ringan, enteng. Aroma mirip dengan rokok pabrikan aslinya. Ya. hari hanya usapannya ya, dengar ya. sekali tidak nyegerak halus gitu, orang -orang. Nyegrak, hampir mirip dengan rokok aslinya ya, ya. rekomen ini sekali sobat indikator untuk ya. coba uh, bago dan ini. Soplat lintinger juga bisa berburu, karena sekarang banyak mencari online. Kalau satu kurang pas, rasa aroma tidak ada keberlepat. Soplat lintinger boleh coba mencari tembakau marcian atau bau iris, model-model seperti ini. Banyak tersedia. Demikian tadi soplat lintinger. Tester saya, mencoba tembakau Daniel ya, dari Mago Wai, Yus Selain murah, hemat, juga menjadikan kita eh, semakin kreatif Karena demi Covid tidak menghalangi stok asam kita bagi penikmat dan pencinta asap tembakau, negara ini solusi tepat. Nah, ini saya menggunakan pipa andalan saya, pipa kayu kombinasi. Nah, coba, semakin gagah penampilan saya kalau Saya nah, tambah percaya diri, sobat. Wow. Soal litinger dari ke tinggi bisa menghidupkan usaha mikro sebagai penajin tembakau iris di Indonesia. Selain itu juga bisa menghemat karena harga tingwe, mantu sangat murah sekali dan terjangkau. pabrik ingat rokok jangan takut nanti kalau nanti kan ada korengan hati itu sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih Ciao